Meet Fadian Akbar Hai, saya Fadian Fadian adalah seorang mahasiswa yang memiliki passion di bidang penelitian, pengabdian, dan keorganisasian Fadian berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dan selama tiga 3,5 tahun berkuliah ia telah mengikuti banyak kegiatan mulai dari KPP, AMSA, FSC, BPM, UIAC, Komuni, AMSA Indonesia, Journal of AMSA dan International Journal of Medical Students. Jangan berpikir kalau dia hanya aktif di organisasi. Faktanya, lewat meliti dia bisa ikut konferensi dan mengantarkannya menjelajah berbagai kota di dunia. Sabah, Singapura, Frankfurt, Berlin, Amsterdam, Manchester, Frankfurt, Munich, Paris, Bucharest, London, Leeds, York, Timisoara, dan banyak kegiatan dan konferensi tersebut gimana caranya dia seperti itu Aktivis Aktivis bagi saya tidak terbatas bagi mereka yang menyuarakan isu sosial politik Aktivis to point bagi saya adalah ia yang mampu mengenal sebanyak-banyaknya orang, belajar dari berbagai penjuru dunia lewat prestasi dan tulisannya, dan kembali ke lingkungannya menyebabkan sebanyak-banyaknya manfaat Mungkin kalian akan berpikir karir Fadian selalu mulus dan selalu berhasil tapi nyatanya, enggak. Saya bersyukur, saya memiliki teman yang suportif dalam setiap lingkungan. Teman satu liko, teman satu rumah, teman angbi LPP, teman-teman angkatan, teman-teman di KDM. Saya percaya bahwa kebahagiaan itu nyata ketika dibagikan. Dan menjadi pemimpin berarti mengusahakan kebahagiaan bagi sebandingan dengan orang sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Fadian berkesimpulan bahwa berbagai aktivitas tersebut bukan tentang kuantitas kegiatan yang membuat CV kita semakin panjang Tapi seberapa optimal kualitas potensi kita, seberapa fokus kita, dan seberapa besar manfaat yang kita berikan dan kita kembangkan